Kalian berhasil Kalian berhasil merebut kesempatan seseorang itu berbahagia Lalu menghancurkannya Menghancurkannya sampai hancur sekecil-kecilnya Aku kira aku serunggu seorang pencunda Jangan pikirkan soal pertunjukan besok Aku hanya bisa berkata Terima kasih, Terima kasih.